ada radiator mobil ada di klorometan dan amoniak selanjutnya benzil klorida selanjutnya korosif apabila terkena jaringan tubuh bisa menyebabkan luka dimana pH nya bisa di atas 11 atau kurang dari 5 Basa atau asam contohnya ada natrium hidroksida asam klorida, asam sulfat, belerang dioksida dan cairan klorin. Selanjutnya berbahaya bagi lingkungan apabila eh, penanganan limbahnya tidak baik sehingga menyebabkan gangguan ekologi. Di situ ada tributil timah klorida sebagai logam berat, tetraklorometan cairan pentana bensin selanjutnya radioaktif atau dapat meluruh Data ini biasanya e, digunakan untuk bahan-bahan nuklir contohnya uranium pasir zirkon dan kobalt 60 Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh